P.R.M. pun nyanyi lagu pakai Tajwid dan Qasidah. Ok, langsung saja guys Saya sudah penasaran ini Requestan daripada teman-teman sekalian di kolom komentar ya Jom kita tengok videonya, let's go Jadi belajarlah Tajwid Kalau Surah An-Nur menganjurkan kelas Quran, hadirlah Tapi kadang masyarakat kita Dia ramai disuka datang kuliah Taranum Berbanding dengan Tajwid Ingat Tajwid wajib Taranum ini menambah ya Ah, betul At-tajwid yukot di Ah betul guys ya banyak istilahnya orang-orang salah kadang belajar taranum dulu ya kan tapi tajwidnya kemana-mana gitu jadi panjang pendeknya salah gitu kan pelafalan makharijul hurufnya salah. Hmm. Saya waktu di pondok itu belajar enam bulan gitu ya huruf dan itu pun masih kurang aja masih salah-salah kadang ya jadi memang harus betul-betul belajar tajwid itu memang kewajiban kita. Dalam membaca Al-Quran, kalau tajwidnya tidak benar, maka maknanya juga salah seperti itu. Makanya harus belajar dan kita mau sudah dewasa maupun masih kanak-kanak ataupun apa, wajibnya kita istilahnya belajar ilmu tajwid ini, karena penting sekali dalam rangka untuk membaca Al-Quran, membaca petunjuk dari Allah Swt. Lah kan. Kalau ada dua kelas pengajian, utamakan tajwid mendahului daripada taranom. Ah betul. Sebab tajwid wajib wajib belajar seperti izah halqi, izah syafiwi, izah mutla, izah kumari, idgham, iqlab, ikhfa, ifa haqiqi, ifa syafiwi, qalqalah. Itu basic kena belajar. Betul. Dan ingat tuan-tuan, kita kalau belajar Quran, baca tajwid ada berkat bacaan kita. Sebab bacaan tu tepat. Tajwid ni diberkat. By Ini kita cerita luarlah topik sikit ya. Orang pernah buat kajian. Kenapa lagu-lagu Allahyarham Piramli sedap sampai sekarang? Haa. Orang buat kajian. Ni nak kait dengan tajwid ni. Kajian menunjukkan lagu Piramli ni sedap. Sebab Piramli ni. Kan tuan-tuan tengok Piramli kalau menyanyi. Dia mulut dia macam mengada-ngada sikit sebutannya. Sebenarnya Piramli tu bukan mengada-ngada. Dia punya sebutan ada tajwid. Lagu Piramli semua dia punya diction sebutannya pakai tajwid kalau lah jatuh griba dia pad dia tebal cukup nipisnya semua ada nikmatlah insan hidramnya cukup dengungnya cukup di taman dunia. Oh, dunia tu pun cara sebutan Arab. Ya, asyik. Sudah ku dalam kitab. Itu kol-kolah suhra. Makin ku renung berdetuk Itu kol-kolah kubro. Namanya. Jadi, dia punya sebutan dia semua pakai tajwid. Dan tak ramai orang tahu Allahyarham Piramli ni. Dia banyak mengambil lagu-lagu Quran, lagu-lagu Qasidah, lagu-lagu syair puji-puji selawat Nabi oh. Untuk dijadikan lagu-lagu dia yang popular oh. Banyak oh. saya percaya tuan-tuan ni kenal lagu Piramli lebih daripada kenal Qasidah oh. Tapi kalau saya baca Qasidah tu tuan-tuan cam itu lagu Piramli Contoh Talama ashku gharami ya nurujud UNADIYATIHAMI YA MA DINAL JUUD Itu Selawat Kasidah Dia dah wujud sejak Daripada zaman Turki Osmani lagi Zaman Sultan Murad yang ketiga Tahun 1574 Punya lama lagu selawat itu QALAMA ASHKUL GARAMI YA NURUJUD tuan ingat lah lagu Piramli Apu yang lagu itu lagunya dalam cerita seniman eh, lagu Alibaba punya lapuk tahun 61 Baba sarimah baru dapat kerja, maksud tu gembira sangat ngambil air lepas dapat kerja lagu tu nyanyian asal Normadia alangkah indah di waktu pagi burung bersiul bernyanyi-nyanyi Berbang bebas di angkasa tinggi Hidup bersenang hati Lagu tu lagu kosidah ah. Sama juga lagu yang paling popular lah Musim-musim sekarang ni Ya Rabbi Bil Mustafa Balik wa Wahfir lana mamada Ya wasi'al karami Bus yang kedua tu mungkin tak kuasang sangat. Cuba ambil yang pertama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Itu Qasidah Burda Al-Busiri. ulama Meroko. Tapi sebab saya yang baca tuan-tuan tak cam. Suhu amat baca. Selamat Hari Raya. Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta. Itu lagu ciptaan Piramli tahun 69. Liriknya oleh oh. Jamil Sulong. Piramli ni dia tak nak tamak sebab lagu raya disapu banyak dah. Lagu beduk, lagu sapuri dia. Deng ngene deng deng deng deng lagu dia lagi. Takkan banyak kan lagu dia. Dia sedekahlah kepada Haji Ja'il menyanyi satu lagu. Kekal pula malah segal lagu itu. Ah start sehari dua ni banyaklah lagu raya, eh. lagu Haji Ja'il memang orang dengar nak balik kampung kampunglah rasanya. Piramli the genius of Piramli, dia ambil daripada Ya Rabibul Mustofa Baligh Makkasidana. Eh jadi lagu ke dia. Selamat Hari Raya. Sedap pula lagu tu. Ah bila sebut lagu raya eh, bagi teke-teki kita tuan nak hilang ke mengantuk eh. Apakah lagu raya yang tidak ada perkataan raya dalam lagu itu? Ha, teke-teki apakah lagu raya yang sangat popular musim-musim ni ya, tapi ni tak ada, ada, satu kata kan? raya pun tidak ada, oh. jawapannya tahun 84 Allahyarham Sudirman punya lagu balik kampung tidak ada perkataan raya walaupun satu perkataan pun oh. tak macam youtube lah balik kan, tak ada kerja buka youtube perjalanan jauh tak ku rasa kena hati ku ingin berjumpa tak ada perkataan raya walaupun sekali, Maknya lagu tu balik nak makan durian pun boleh nyanyi lagu tu balik depa bali raya wesak ke pesta gawai semua boleh tapi sebab dah ada di hak cipta terpelihara untuk raya yang terlebih tiga raya lain dah tak boleh ambil dah abul lagi lagu piramli yang ambil pada qasidah ada satu qasidah tu maulid dibai piramli ambil Ya Rasul <Sing> ya ah al ya Allah ya ashani lagu yang tentu -tentu jam lagu tu Tahun 1963 Aji aji buka pintu nan bale ai pukul satu jangan takut burung hantu nan bawa tongkat semambu sampai orang kaji apa kena mana tongkat semambu dengan hantu setan dan juga jimbalang ai ah, hilang nuzul Quran kita ni kan kalau saya penyanyi Ramli Keren si you asli. Semambu ni jangan main-main. Kata orang tua-tua, masa berjalan, bawalah tongkak. Kalau boleh, jenis mambu Sama sekampung teguhkan pakat. Kalau tidak, musuh berkubu. Hebat tak hebat pokok semambu. Tuan-tuan pergi ke Mekah buat haji. Padang Arapah hijau dengan pokok. Pokok ah, apakah it itu? Bau. Pokok semambu. Tanam di Padang Arapah. Orang Arab panggil syajarah Soekarno pokok Soekarno tahun 1955 Soekarno pergi buat haji panas berdering dia pun tanya ulama boleh tanam pokok boleh tapi kami tanam pokok tak hidup meninggal pokok kalau tanam tanah rap okeylah dia sedekah ambil pokok semambu atau pokok mambu atau merambung dari tanah jawa tanahnya diambil pada thailand dia tanam sampai sekarang hidup Betul. hebatnya pokok semambu atau pokok mambu jadi tuan-tuan tanamlah pokok semanggu Adalah sebab musababnya Dia Piramli ni Dia Sampai sekarang di Singapura Masjid Sultan Masih lagi Tiap-tiap hari Jumaat Masih sedekah patiah kepada Piramli Sampai Allah. sekarang Tanpa gagal Tiap-tiap minggu Rezeki dia lah Dia ni tahap wali Orang panggil wali seni lah, dia ni. Wali seni Saya ingat orang Malaysia pun tak sedekah patiah Hari Piramli tiap-tiap minggu di Singapura, Masjid Sultan sebelum Semain Jumaat Ni surau masjid mana patut amalkan budaya ni, bagus Sebelum Semain Jumaat, dia akan mengamalkan Al-Fatihah, ilah Al-Fatihah ya, kepada siapa? Syekh ni, wali ni, ulama ni, habib ni Dia ada kan habib-habib yang -habib hebat-hebat -habib di Singapura Dan salah satu nama yang dia sebut, Al-Fatihah ilah Ramli bin Putih ha, Dia tak sebutlah Tan Sri, Biramli dia sebut nama betul Ramli bin Putih itulah hebatnya arwah Firamli. Saya kalau tuan-tuan minta ceramah Firamli, saya ingat boleh bila lain lah Saya memang ada satu masjid di Singapura, tiap-tiap kali ceramah dia panggil saya ceramah, cerita tajuknya tajuk filem Firamli. Ah ceramah mula ni tajuknya ibu mertuaku jadi saya akan cerama kita ambil apa pelajaran daripada ibu mentua aku Cerama lah ah. satu jam Cerita menantu macam mana, mentua setan ke, bantu okay. setan tu pun cerita <laughs> Bulan depan tajuknya Tiga uh, Abdul nah, Jadi kita cerita apa pelajaran Tiga Abdul Pasal pusaka, pasal waris, jangan tamak Kalau Begitulah ha, Jadi surat tu boleh lah buat setiap bulan Tak panggil saya, panggil orang boleh Atajuk minggu ni 6 jahanam. Contohnya, apa panggil ustaz mana-mana ceritalah pasal 6 jahanam, dadah, judi ya cerita-cerita. Ah sono una nie. Ya. Piramli ni dia uniklah kan. Panjang pula ceritanya lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey guys, dah selesai videonya dan itulah tadi guys ya bahawasanya Piramli pun nyanyi lagu ikut tajwid dan qosidah juga. Berarti ini memang Jenius ya, genius banget ya. Seniman terjenius yang ada di Malaysia guys ya. Allahu akbar. Walaupun sudah tiada, tapi di Singapura tetap istilahnya dikirimkan fatihah ya kepada almarhum ya. Masya Allah, wa kebar itulah kehebatan ya. Makanya jangan sampai istilahnya kita itu menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi buatlah kebaikan-kebaikan sehingga orang-orang pun macam teringat terus kepada kita. Ya, jasa kita, kebaikan kita seperti itu, sehingga apa orang-orang bakalan mengirimkan doa kepada kita walaupun kita sudah tiada. Orang-orang akan tetap mengingat kita walaupun kita sudah tiada. Seperti itu, guys, ya, mau jadi seniman, mau jadi istilahnya artis, dan lain sebagainya, tapi tetap ya utamakan bagaimana cara kita agar berdakwah, agar supaya orang-orang ketika menonton film kita, menonton video kita, mendengarkan nyanyian-nyanyian kita, mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa Taala seperti itu sehingga bergunalah apa yang kita buat, apa yang kita karyakan seperti itu, guys ya. Intinya adalah dalam kehidupan ini jangan sampai kita itu lalai, jangan sampai kita itu lupa bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memperhatikan kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kita dengan banyak kenikmatan yang Allah berikan, apakah kita perhatian kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan jangan sampai istilahnya kita itu Meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan sholat Perintah-perintah yang Allah perintahkan kita tinggalkan ya pun larangannya Lalu kita kerjakan seperti itu Jangan sampai seperti itu Karena nanti kita akan menyesal Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana orang-orang yang taat beribadah Yang mana orang-orang yang dekat dengan Allah Mendapatkan kenikmatan Kita mendapatkan siksa Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah min taliq Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapat ampunan dan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW, dan kita bersama menikmati syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syurga yang tiada taranya. Ya. Tidak ada kenikmatan di surga itu setara dengan dunia, tidak ada. Surga kenikmatannya melampaui batas, maka daripada itu tidak bisa dibayangkan kenikmatan daripada surga yang Allah sudah janjikan untuk kita. Oke, itu saja video kali ini guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.